Saya kata iblis yang mengimani Allah selama 80.000 tahun 80.000 tahun iblis dan keturunannya itu beriman pada Allah Tidak ada satupun aturan Allah yang dikufuri, ditentang Akhirnya dinyatakan gugur keimanannya oleh Allah Bahkan langsung dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan umat Islam pun Sedikit-sedikit ikutan laknat Auzubillah rojim rojim Padahal Kata iblis Saya cuma menentang satu aturan Allah Disuruh sujud Dia menolak Gugurlah keimanan yang 80.000 tahun itu si Eta, si iblis. Berapa aturan Allah yang ditentang? Ya. Mungkin yang tidak pernah dia tentang Cuma sholat shawbhaji Selebihnya dia tentang <Sessizuk> Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum <coughs> warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Bapak-apak, ibu-ibu dan ikhwan, akhwat, jamaah, masjid Astikomah, Rahimah <tuh> Kalau kita membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi maka kita akan temukan ada banyak sinyalemen Rasul <tuh> tentang apa yang akan terjadi dan menimpa. Kehidupan umatnya di akhir zaman Itulah sebabnya Rasul suka mengawali sabdanya Dengan kata sayakti Kelak akan datang Atau kelak akan terjadi Dan menimpa kehidupan umat Tentu saja, senyala men, senyala men, rasul ini mutlak akan terjadi karena kita semua yakin rasul tidaklah akan pernah menyatakan hal-hal yang terkait dengan urusan agama kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inhuwa illa wahyun yuha. Salah satu dari sinyal emen Rasul Sallallahu Sallam yang juga sekarang sudah sangat kita rasakan kebenarannya itu di mana Rasulullah Sallam menyatakan, saya tiada nas sanawatun khada'at akan tiba dan menimpa kehidupan manusia, umatku di kemudian hari, masa-masa penuh dengan tipu daya. Masa-masa penuh dengan kebohongan. Jadi kehidupan pada masa itu adalah kehidupan yang penuh dengan kebohongan dan tipu daya. Orang yang sangat dikenal pendusta, pembohong, itu malah mulai dipercaya, dianggap benar ucapannya itu. Jadi yang bohong dianggap benar. Yang batil dianggap hak, yang haram dianggap halal, tibaralik semuanya itu. Dan si pembohong itu malah dialah yang dipercaya, dianggap benar. Sementara yang membawa kebenaran, wakakak, malah didustakan, dianggap omongannya itu enggak benar itu. Padahal si pembawa kebenaran itu menyampaikan kebenaran mutlak yang datang dari Allah, yang mutlak benar. Sesuatu yang mutlak benar hanyalah firman Allah. Kalau kebenaran yang disampaikan oleh manusia itu nisbi sifatnya, bisa benar bisa salah. Dan kalau kebenaran yang disampaikan oleh manusia itu jelas-jelas bertentangan dengan kebenaran mutlak dari Allah, maka itu mutlak tidak benar. Tapi karena memang bukan agama lagi yang menjadi patokan, maka semuanya jadi terbalik yang menyampaikan kebenaran yang datang dari Allah itu dianggap tidak benar Lah yang menentang kebenaran yang mutlak yang datang dari Allah itulah yang dianggap benar sehingga kita lihat sekarang itu makin tidak jelas pak definisi ulama tuh yang bagaimana cendikiawan muslim tunukumaha Ya, umat pun semakin bingung ngebandungan nana, Jangankan Jangan, kan umat yang bingung. Nampaknya kemungkinan besar iblis saja bingung, Wak. Iblis saja bingung ngebandungan kehidupan kita sekarang ini. Gitu. Kehidupan yang ada di negeri kita ini.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 disuruh sujud dia menolak gugurlah keimanan yang 80 tahun itu cek iblis berapa aturan Allah yang ditentang mungkin yang tidak pernah dia tentang cuma sholat saum haji selebihnya dia tentang semua itu berpakaian muslimah berjilbab dia tentang itu cuman budaya Arab warisan dua banding satu tentang itu tidak relevan dengan kondisi zaman itu kan. hukum pidana Islam ditentang karena itu sangat tidak manusiawi bertentangan dengan HAM dan kemanusiaan dan lain sebagainya bahkan al baqarah 120 ada seorang kiai dulu yang sangat terkenal kiai itu menentang, bukan hanya menentang, minta supaya ayat 120 Al-Baqarah itu dihilangkan dari Al-Quran. Karena dia berpendapat sang kiai yang katanya juga wali. Itu gara-gara 120 inilah umat Islam tidak bisa tolerans terhadap umat agama lain. Ini perlu dibuang ayat ini. Manusia-manusia yang menyampaikan kebohongan dan tipu daya semacam ini, ini disebut cendikiawan muslim, malah yang tadi yang meminta Al-Baqarah 120 dihapus dari Quran, disebut kiai Pak Malah wali katanya, itulah yang saya katakan iblis waliir Pak dengan itu pada kata iblis saya dilaknat oleh Allah Hanya gara-gara menentang satu aturan Allah Arishyaita sebuah aturan Allah Panju, lu iblis tibatan saya Malah disebut cendi Malah disebut kiai Kehel cek iblis <tik> Maut Disolatkan Saya ingat itu Kesti kasih cendi itu maut Saya kebetulan hari itu diundang ceramah di balik Balikpapan jadi pas di airport itu saya disini gabru ke panitiatif pak wah Alhamdulillah nunggun kami sempat khawatir bapak tidak akan datang pak. pernah saya sebilang saya mengkhianati janji itu kenaon jadi terpercayakan saya bukan pak, bukan begitu ya kami khawatir bapak ada di Jakarta, nah panseeta mau, oh ya udahlah nanti kita ceramahnya temanya ini sajalah saya saya tidak mungkin menyolatkan sang cendikiawan Muslim itu, itu iblis bisa protes pada saya, biar aku ya, iblis kawas gitu disolatkan. Nah, itu yang kata Rasul tadi itu yusadaku fi hal kazi fi si pendusta itu diagung-agungkan dipercaya dianggap membawa kebenaran yang membawa kebenaran Allah didustakan. Yang kedua kata Rasulullah SAW, wayuk tak manufi hal kain, waya kunufi amin. Si pengkhianat, pak orang jelas-jelas tukang pelayanat dia, itu malah yang bakal dipercaya dan diberi amanah. Sementara orang yang memang jujur, adil, amanah, wah itu jangan jangan harap mereka bisa muncul memegang amanah. Maka kehidupan ini makin rusak. pak. Karena sangat kecil kemungkinan kita bisa berharap akan muncul seorang pemimpin yang betul-betul amanah. Kita semua maklum jabatan itu kan di negeri ini harus dibeli Pak. Semua orang berusaha mengumpulkan uang untuk membeli jabatan Pak. Yang gak punya uang jangan mimpi Pak bisa dapat jabatan Itu modal pertama dia harus punya uang Yang kedua harus bisa nipu Pak. Harus bisa menipu rakyat Lihat kampanye-kampanye itu kan penuh dengan tipu tipuan itu kan. Awadul. Semakin pandai dia menipu, semakin besar kemungkinan terpilih Pak. Semakin banyak duit, semakin besar kemungkinan dia akan terpilih. Maka yang duitnya pas-pasan jangan pernah bermimpi Pak. Di pemilu 2009, saya ikuti dalam berita, di seluruh Indonesia ada empat orang yang pas-pasan, Pak. Bahkan lain pas-pasan, nganjuk tidur, nganjuk tidur itu, Pak. Kuhayang menang jabatan. Sebab dia anggap nanti jabatan itu juga adalah lahan untuk memperoleh kehidupan. Jadi mungkin dia nganjuk kelah, kayak bayarkan itu. Ternyata meleset, Pak. dia tidak berhasil menduduki jabatan sebagai anggota DPR dan sebagainya itu. Walhasil di tahun 2009 di seluruh Indonesia tercatat 7400 orang yang masuk rumah sakit. 7400 Pak, stres aya nopi kagelo, aya apa nopi kata lanjangan, lanjangan naik terke, apa naik tiang listrik ada apa itu, tapi yang stres itu 7.400an, pak, jabatan tidak didapat, terus duit kemahamulang ke mana, menang mau stres pak. Di pemilu 2014, makanya rumah sakit disuruhkan untuk menyiapkan ruangan-ruangan untuk Nampung bakal stres di wae gitu kan Dan di diri 2014 dari 7400 setengahnya belum bisa mengikut pemilu lagi Karena masih stres Lima tahun can stres kumahal mahalna yang namanya jabatan itu Saya dapat bocoran dulu Ini tujuh tahun atau sembilan tahun yang lalu saya udah lupa ini Dari itu sudah tujuh tahunan yang lalu lah saya dapat bocoran dari sumber yang bisa saya percaya gitu kan. Ada jabatan gubernur di dekat kita, provinsi yang dekat dengan kita, Pak. Itu sang gubernur itu baru bisa memperoleh jabatan itu setelah dia mengeluarkan uang 400 miliar, Pak. Ini tujuh. tujuh. Sekarang baru pemilihan gubernur ya. Berarti 10 tahun yang lalu Pak, 10 tahun yang lalu ini, 10 tahun yang lalu dia bisa memperoleh jabatan itu dengan keluar duit 400 miliar. 400 miliar ini terutama untuk membayar partai-partai yang mendukung dia, semua partai mendukung dia, lawannya cuma satu Pak, itu pun menang tipis Pak. 5 tahun kemudian, dia mau mencoba mempertahankan kursinya yang seharga 400 miliar itu. Nah itu saya nggak dapat bocoran, saya berhadir dengan ini. Tapi kira-kira mau -kira, ya, ya, jauh tadinya lah. Ternyata lepas kursinya, Pak. Oleh yang punya dana lebih besar lagi, Pak. Oh ini dananya lebih besar lagi karena didukung, saya repeat. Itu kalah dia Pak. Jadi 800 miliar harga kursi dia Pak selama lima tahun itu. Jadi untuk orang-orang semacam ini, mungkinkah mereka akan amanah Pak? Kata Rasul, saya tidak akan pernah memberikan jabatan apapun kepada seseorang yang memintanya. Kalau orang sudah mulai meminta jabatan Ini orang pasti punya kepentingan duniawi pak. Maka jangan berikan jabatan pada orang seperti itu Ia malah minta diwai pak Malah <laughs> nyogok dan lain sebagainya Sementara orang yang patut dipercaya Malah dikhianati pak saya yakin di negeri ini banyak, masih ada lah kalau tidak banyak orang-orang yang amanah, yang jujur, Wak. Nah itu enggak akan pernah muncul, Pak. Karena di za akhir zaman seperti ini, mereka enggak akan, enggak akan pernah mungkin bisa muncul, Pak. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, amril orang ammah. Orang-orang yang bodoh, jahil, tengerti urusan agama, mulai dia berbicara masalah agama. Sementara orang yang faham tentang agama tenggelam. Maka. Nah inilah yang terjadi sekarang. Lihat para kiai-kiai yang di pesantren itu, mana pernah terdengar suaranya hilang walau nyapa. <tik> Nanti orang yang menyampaikan agama itu disebut radikal. Saya sempat ditanya orang begini Bang, Kenapa di negeri ini dakwah kan luar biasa Pak, di setiap masjid diselenggarakan dakwah, paling tidak ada pengajian bulanan, paling tidak lagi ya hari besar Islam ma'ayawe nyelenggarakan masjid kan itu, majelis-majelis ta'lim wah banyak Pak, banyak majelis-majelis ta'lim itu. Majelis talim ibu-ibu saja di Bandung yang tercatat bergabung dengan Gema Anas itu, itu kalau nggak salah 400 lebih Pak. Pesantren banyak, TV nggak pernah berhenti Pak dakwahnya. pomo di bulan Ramadan ini mau ya acara sahur di jam surat Lalu kenapa umat Islam tuh semakin jauh saja dari kehidupan dari ajaran Islam? Ini saya berharap mudah-mudahan analisa saya salah, Pak. Saya berharap salah, Pak. Tapi juga nama benar, Pak. meren gitu ya. Tapi kalau seandainya nanti salah, tolong mudah-mudahan ada yang ngingetin saya. Semua ini terjadi karena dakwah kita selama ini, tidak semua Pak ya, kebanyakan itu. Dakwah kita ini mirip hiburan Pak. Seorang ustadz atau apalah nanti disebut ulama atau kiai diundang untuk menghibur umatnya, maka untuk itulah nanti Sang Ustadz dibayar Pak, dibayar untuk menghibur umatnya itu, di amplopan Pak. Makin dia bisa menghibur, makin besar bayarannya Pak, bahkan dia bisa menentukan berapa bayaran dia untuk menghibur itu. Saya pernah dapat laporan dari kepala sekolah SMA di Margahayu Hayu Permai, Pak. Jadi anak-anaknya itu laporan kepada kepala sekolah kami mau menyelenggarakan tabligh gitu kan, Kaitan dengan hari besar Islam apalah pada waktu itu ya. Silakan kata bentuk panitia sudah Pak katanya. Lalu kami tinggal mencari penceramah. Kalian yang mau cari, iya pak, dua hari kemudian ditanya oleh kepala sekolah, sudah di, ya, sudah pak, cocok waktunya, ustadznya cocok, jadi sudah positif, beliau pendapat, beli, nah mahal, kenapa? <risas> kepala sekolah nanya-nanya, sabraha, jen, 80, jen, pak. 80 juta. Pak. Lalu gimana kata, kata kepala sekolahnya, oh kami sedang ikhtiar lagi cari yang lain Ya kira-kira dua hari lagi tanya lagi kepada soalnya, sudah dicari, sudah Ketemu, ketemu, waktunya cocok, cocok Jadi sudah positif, ente, kenapa ya, Konaon, Mang rada murah seetik, kenapa ya. Sabrano ya, gede puluh, kenapa ya, Hari baru dah ke SM, mau cari 80 juta, 60 juta, di mana pak Omboro-boro saya mah saya gelir dengan 80 juta mah. dia akhirnya kata kepala sekolahnya udahlah kamu kalian cari aja ustadz ustaz di dia lah di sekitar ini. Kenapa? Ustadz itu bisa menghibur, Pak. Ah itu yang disenangi yang begitu, Pak. Kan dakwah di kita itu kan hiburan. Saya tidak katakan semua ya. Ya. Manloba Pak Manloba Hari semua mantu Masih adalah yang benar-benar dakwah Sehingga di masyarakat Karena masyarakat nanti yang menentukan Maka masyarakat Bagi masyarakat itu ada istilah begini Pak Aduh katanya ustad itu mah Kalau ceramah Bawaannya itu sejuk Sejuk karena hati, -hati. Ayuh. sehingga kalau kita berbuat maksiat dan dosa teh tenang, kau orang dete pak. Khusus tadi jadi tenang, yaitu itu hiburannya teh. Jadi kalau tidak, saya nggak mengatakan sebaiknya dakwah itu jangan ada tertawa, silakan aja kita tertawa. Harusnya kan ada pesan yang tersampaikan kan, kan pak? Supaya jangan ngantuk tertawa silakan. Tapi syuri tingnau teh Nah itu yang susah, atau kalau tidak itu seserian, tapi orang itu tenang gitu kan Bahwa dia dengan begini sudah masuk surga lah insyaallah gitu kan Allah itu maha pengasih, Allah maha pengampun, Allah maha ini ya. Tenang, ya senang, ia mengenapisannya, ustadte. sejuk ceramahnya tekasannya Ari ustadnu hijiduhi aduh ya Allah Kau cerama, garek mimpi diawali dengan dosa, kita haram, terus kita neraka. Ini matak pika siunan ke orangnya. Ini coret cina ustad, kita mengharana, ulah di ondang dahi cina. Ini matak pika siunan bawaan cina. Radikal, iya matak cina, radikal. Ekstrim. Ekstrim, tingin, ekstrim, tingin naon lah. Fundamentalis. Malah cina... Tiga nama ISIS, ya, atau teroris, atau naon, ya. nama ulah, diundang, dicoret, ini pengalaman, Pak. Pengalaman sudah cukup lama, Pak. Mungkin 10 tahun yang lalu, sehari Senin, saya di telepon oleh pihak DKM, Pak Kiyahi katanya. ya Pak saya bilang, kami konfirmasi aja, Jumat kali ini giliran Bapak dalam catatan kami, saya lihat di agenda, oh ya <tuh> <tuh> mohon maaf katanya Pak Kyai temanya apa ya, <tuh> <tuh> saya bilang, Aina Senin, Pak. Saya biasanya tema itu nunggu-nunggu hari Jumat sajalah. Mungkin ada hal-hal yang baru yang perlu ditanggapi. gitu. Kadang-kadang dalam perjalanan dari rumah ke masjid baru terfikir tema nanti. Gitu. Tapi kami berharap mudah-mudahan sudah ada tema sekarang Pak. Kira-kira apa ya? Ya sudah ini ajalah saya bilang. Terima kasih Pak. Itu Senin Pak, hari Selasanya pagi-pagi betul nelfon lagi pak kami kemarin sempat berembuk pengurus DKM membahas tema yang bapak mau sampaikan jadi begini masalahnya pak katanya masih Jumat yang akan datang ini insya Allah akan ikut sholat Jumat tiga orang menteri pak. Jadi kebetulan memang DKM itu berada di sebuah perusahaan yang dulu perusahaan itu dipimpin oleh seorang Menteri Pak. Nampaknya Menteri ini kedatangan dua Menteri tamunya yang nanti akan sholat Jumat. Jadi kami berharap dari pihak DKM setelah kami berembuk kemarin, tolong temanya jangan itulah Pak. Itu lu Menteri ya te, Pak, ya, hadir ya. Oh begitu saya bilang, ini mumpung saya bilang masih hari Selasa Pak, jadi Bapak masih punya waktu kan Selasa, Rabu, Kamis untuk mencari pengganti saya, silahkan segera Bapak cari gantinya, dan coret nama saya di DKM itu, dan jangan pernah mengundang saya lagi datang ke masjid Bapak, saya bilang, talaktilu, saya Pak, maksud kami tidak ada maksud apa-apa. Coret nama saya bilang. Kapan Islam akan pernah diketahui? Kalau setiap mau ceramah kita harus dibatasi, Pak. Kalau memang memang mau hadir tiga menteri, justru saat inilah kita sampaikan itu. Apa yang harusnya saya kita sampaikan? Saya pernah juga diundang oleh perusahaan. Ini betul-betul saya talak, Pak. Kira-kira mungkin enam tahunan saya nggak ngisi sama sekali di sana, Pak. Baru setelah itu DKM-nya menghubungi lagi. Saya bilang kan talak tiga. Nggak ada lagi, saya bilang. Nggak ada rujuk. Pak, kami nggak hafal itu, katanya. Rupanya ini pengurusnya semuanya baru, Pak. Nggak ngerti, Pak. Jadi kalau memang ada kesalahan pengurus lama, ya kami nggak tahu menahu soal itu. Tapi itu catatan, saya bilang. Ya. Saya akan, jangan coba-coba lagi ke saya itu. Ya, ada lagi ngisi sekali-sekali lagi di sana. Itu pernah juga saya ceramah di perusahaan, Pak. Nanti tolong, Pak, temanya jangan menyinggung masalah korupsi. Kenapa kebetulan pimpinan akan hadir? Pak, Wah, kalau begitu itu temanya harus korupsi, Pak. Untuk apa saya bicara korupsi kepada orang-orang yang tidak punya peluang untuk korupsi? Mukai kalau pimpinan tuh ayah karena ngobrol korupsi, saya norek korupsi. No ayah misalnya satpam tukang sapu, terakhir norek nah tukang sapu. Jadi dakwah kita ya seperti itu, Pak. Jadi kapan umat itu akan mengetahui kenapa Al Qur'an diturunkan, apa tujuan Al Qur'an diturunkan? Hudan linnasi wabayinati minal hudawal furqan Gak pernah sampai itu Pak Al-Quran sebagai petunjuk Sebagai pedoman hidup Itu gak pernah sampai Apalagi sebagai al-furqan Sebagai pembeda Mana yang hak Mana yang batil Mana yang benar Mana yang salah Mana yang sesat Mana yang tidak Mana yang mukmin, Mana yang kafir Kabur Bagi umat sekarang Pak Kenapa? Gak pernah sampai itu pada umat Kenapa? Gak pernah disampaikan Tolong tanyakan kepada Ustadz-Ustadz yang diundang untuk ceramah di Masjid Istiqomah ini, Pak. Ya kepada pengurus DKM-nya lah, saya minta. Tolong tanyakan pada Ustadznya, gitu, kan, kalau ada Ustadznya yang seperti ini. Gitu. Tanyakan pada Ustadznya, Arisyah si itu sesat. Tolong tanyakan, Pak. Kalau sampai nanti Ustadznya mengatakan, Ah, ente Berarti salah kita menilai dia Ustadz Aku ya Ustadz sampai tidak tahu Kalau si A itu sesat Tung Tentu ibu Salah kita menilai dia Ustadz Tapi kalau dia kemudian mengatakan Jelas sesat atau itu, Rekumata sesat Segala rupa beda dengan Islam Bahkan terakhir Istri seorang pemimpin ketua Pemimpin Syiah di Indonesia ini menyatakan, "Tuhan kami berbeda dengan Tuhan umat Islam, karena Tuhan kami adalah Tuhan yang menurunkan Al-Quran kepada Ali, sedangkan Tuhan umat Islam itu Tuhan yang salah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad. Jibril salah alamat, Tuhan kami beda, menyenuhi sesat sahadatnya beda." Kitab sucinya beda, hadisnya mereka bikin sendiri hadis-hadisan, tiga 30, ribuan hadis. Rukun imannya beda, rukun islamnya beda, wudhunya beda, azannya beda, komatnya beda, solatnya beda. di mana? Gak ada. Yang oleh Allah dijamin ahli surga, sehingga kita pun kalau disebut namanya mengatakan radiyallahu anhu, mereka malah melatnatnya. Firakun uti istu Pak. Andai kata kemudian si ustadz mengatakan jelas sesat atau etama, lalu kenapa ustadz tidak pernah menyampaikan kesesatan si ah ini kepada umat? Ya, Mual nggak hibur? Kan dakwah kita mah hiburan, bisa bisa tidak menghibur ini? Akhirnya kesannya coba coba kesannya ini akhir dari dakwah dakwah kita seperti ini kesannya apa surga itu murah pak saya saya tanya saja bapak ibu yang hadir di sini ini saya masih ada waktu nggak nih masih ya mana tidak oh itu. 5 menit, menit lagi, saya tanya Bapak dan Ibu sekalian, andai kata Bapak besok atau Ibu besok meninggal dunia? Jangan besok lah. Andai kata besok-besok meninggal dunia? Kira-kira Bapak, Ibu masuk surga enggak? Dijawab belah Pak, kira-kira ya mah. Insya Allah, insya Allah, ke mana? Ke surga atau ke neraka, Pak? Surga, Pak. Kenapa? Kita merasa ini sudah muslim kita. Sholat sudah, saum sudah, ayah Haji sudah, ayah nucan haji, ya itu kan saya belum mampu, kan? So, sudah, kita sudah muslim kok. <guluh> Sehingga kesannya memang surga itu murah Pak. Padahal surga itu sangat mahal Pak. Kenapa saya katakan sangat mahal? Hanya sedikit yang bakal masuk surga. Cuk sahab. Cuk Allah Pak jahan nama jahannama kasira minal jinni wal ins sungguh kami akan campakkan ke dalam neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia kebanyakan jin dan manusia bakal menjadi penghuni neraka di Quran surat al-a'raf 179 itu kan di Quran surat as-sajdah Allah menyatakan jahan nama nasi ajmain kami akan penuhi neraka jahannam itu dari jin dan manusia. Kenapa yang beriman itu cuman sedikit, Pak, dibanding yang kafir? Di zaman bahula nepi sekarang, yang beriman itu selalu sedikit. Padahal dulu di zaman para rasul diturunkan itu generasi kafir itu dihabiskan terus oleh Allah lah. Zaman Nabi Nuh kan habis semua yang kafir itu. Yang tersisa cuman 40 pasang atau 40 orang yang masuk kapal Nabi Nuh kan itu? Sehingga yang bakal lahir itu manusia yang bakal lahir itu hanya yang lahir dari generasi rahim yang mukmin. Yang 40 itu. Berapa perempuannya berapa itu? Lalu yang terjadi kemudian kala Pak. Punahkan lagi generasi Firaun berapa yang dipunahkan di laut merah itu? Saya baca itu sekitar satu juta, Pak. 1 juta orang ditenggelamkan oleh Allah di laut merah itu. Nabi Musa alaihissalam salam sendiri membawa 600 an 600 ribu Bani Israel. Habis generasi Fir'aun. Kaum Lut, kaum Ma'ad, kaum Samud, habis semua. Yang kafir habis-habisi. Anggar Pak. Anggar nu kafir itu selalu mayoritas. Pak. Ini sayangnya setelah generasi Nabi Muhammad... Enggak dihabisi lagi oleh Allah Pak yang kafir-kafir ini Ini kalau sekarang Dihabisi Pak wah wow. Sepi Pak Bumi ini Yang hidup sekarang ini kan Di dunia ini 7 miliar Pak Yang muslim, mu'minnya seberang 1,8 1,6 1,6 itu sudah termasuk Dihitung aliran-aliran sesat Pak Karena Ahmadiyah Mengaku muslim hitung Islam Si Ahmad muslim itu belum lagi aliran-aliran sesat lainnya. Kalau ini kita singkirkan, harus kita singkirkan Islam di mana orang begitu. Itu paling tersisa 1,2. Coba kalau ini dihabiskan oleh Allah, sepi, Pak. <tuh> Eropa mungkin sepi gitu kan. Sepi itu. <tuh> eh selalu hanya sedikit, Pak. Kenapa selalu sedikit? Yang mukmin sedikit dibanding yang kafir. Mukmin yang cuman sedikit, hanya sedikit yang mau mengislamkan dirinya secara kafah. mikafah, al-Baqarah 208. Sedikit pak, ini saja negeri yang katanya mayoritas penduduknya muslim, 71 tahun kita sudah menjadi bangsa yang merdeka, belum pernah satu detik pun kita melaksanakan syariat Allah dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Gesnu mu'min dengan seetik, yang mau kafah dengan seetik, yang mau kafah juga kata Rasul dalam banyak hadis hanya sedikit yang ibadahnya bakal diterima ke Allah. Berarti ini bakal asub sorga? Nanti seutik pisan pak. Non jadi nggak harulanggi Tenang bapak ibu, insya Allah yang hadir di sini mah termasuk yang seutik. Nah itu paling tidak aminah tararik lah, alhamdulillah bang. Tarik aminah setik pak yang masuk surga itu kenapa karena surga itu sangat mahal surga itu sangat mahal sementara dakwah kita menyampaikan surga itu gampang pak begitu diterima sahur ramadan kita hapus dosa masuk surga selesai nanti padahal terjadi perdebatan di kalangan para ulama itu apakah semua dosa termasuk dosa fahisah, dihapus itu kalau seorang misalnya berbuat zolim kepada orang lain sekian juta rakyat dia zolimi lalu dia saum saumnya diterima apakah dosa menzolimi sekian juta itu akan terhapus atau dosa yang langsung saja urusan dia dengan Allah pak nah, ini pun mungkin nggak nggak sempat dibahas kan itu ini, pak. Lihat Al-Imran 142, baca juga Al-Baqarah 214 nanti di rumah Pak. Di Al-Imran 142 Allah menyatakan, Adakah kalian mengira bahwa kalian bisa masuk surga? Ini bentuknya seperti bertanya, padahal mustahil Allah bertanya pada kita manusia. Ini lebih kepada pernyataan. Jangan pernah kalian mengira bahwa kalian bisa masuk surga Kata Allah Sampai Allah mengetahui siapa di antara kalian yang benar-benar berjihad Surga hanya milik para mujahid Yang bukan mujahid Jangan mimpi bisa masuk surga Ceksaha Ya Allah ini Pak, saya enggak merubah apapun terjemahannya nih. Nah sekarang saya tanya ibu-ibu, ibu-ibu mujahid tidak? Mujahid di mana horeng, bu? ibu? Ibu, tidak ada seorang pun yang mujahid, ibu, mau jahidah. Mujahid, malah laki, ibu. Insya Allah ibu, ma'amu jahidah. Siapa mujahid itu apa itu jihad jihad itu adalah upaya yang sungguh-sungguh memanfaatkan semua potensi yang Allah berikan untuk bisa mencapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan syariat Allah itulah jihad begitu terdengar azan, dia bersungguh-sungguh berjihad untuk salat dia hadapi semua rintangan kepentingan duniawi dia singkirkan dia harus salat Oh itu harus dengan jihad Pak Jihad bukan hanya perang, jihad itu seluruh kehidupan kita, pak. Dalam sholat pun dia akan berjihad supaya benar-benar sholatnya itu mencapai tingkat keseluruhan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai istri dia berjihad untuk bisa melayani suaminya di jalan Allah. Sebagai ibu dia berjihad untuk mendidik anaknya agar semua menjadi anak-anak yang soleh, terjaga fitrah iman dan Islam mereka. Sebagai suami dia berjihad mencari nafkah sehingga tidak ada spacer pun harta haram masuk ke dalam perut istri dan anak anaknya, semua harus dengan jihad, hanya para mujahid yang betul betul ingin hidup di jalan Allah, mereka lah kata Allah yang berhak memasuki surgaku. Pantas kalau di ujungnya Allah menyatakan waya sampai Allah mengetahui siapa di antara kalian yang benar benar bersabar. Kenapa? Tidak mungkin jihad seperti itu tanpa pengorbanan mbak. Pasti akan banyak rintangan yang akan dihadapi oleh para mujahid di jalan Allah seperti itu. Hanya mereka yang mau sabar dan siap menghadapi bermacam rintangan yang nanti bisa dibaca di 214 Al-Baqarah, itulah orang-orang yang berhak meraih surgaku, kata Allah. Mari hadirin, kita berjihad terus. Termasuk di bulan Ramadan ini kita berjihad mengendalikan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sedikit yang berhak meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bilahi Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima